Hey, welcome back again kembali lagi bersama gua dan Neng Oke, kembali lagi lagi lagi lagi. Kembali lagi. Kita bertemu lagi saudara dan sister. Gua bawa modal 66.420 perak ya, okay, Bosku. Langsung kita gaskan di Quick Spin 20 aja langsung. Oke, okay, kita gaskan ya. Oke, okay, kita langsung di bed. Uh, 500. Ya. Jangan lupa double dan Guess. Let's go! Jangan disentuh dulu, biarin aja dulu. gua jadi saking terlalu bersemangatnya memberikan apa permainan yang untuk menghibur kalian ya tantangan ini sebagai hiburan dan menjadikan kalau ini sebagai cobaan untuk kalian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 We'll Let's langsung lagi, aku sudah istirahat aja lah lanjut dan buat yang tadi belas Let's go Speed Kalau abis ini tapi habis Oh <laughs> Jangan ikutin, jangan ikutin superlainer yang sepertinya ya, bosku Seperti yang di video, video gue sebelumnya aja, main santai, main slow ya Tetapi tahu bagi kalian masih modal minim, modal sedikit loh Modal-modal apa, 20-30 ribu, jangan coba-coba ikutin seperti gue ya bosku Amgrown, but we'll stop by an estimated land, I can also beat the past And the variables Let's okay. go.